Oke guys, kembali lagi ke channel saya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Ini saya bermain Clash of Clans guys Sudah lama nggak main Nyeri sekali Oke, kita pasang naga semua guys Kita cari Disini Kira-kira dapat berapa ya Harusnya di atas 500 ya guys Atau mungkin 350 juga Mungkin bisa, boleh Oke okay guys, kita di sini langsung Langsung saja Oh ya maaf guys, masih Ada polisi suara tadi guys, jadi sorry Padahal saya sudah Di tempat yang sepi juga guys nah. Oke, okay, 300 guys 344 dan 361 ribu Wah. Kita serang aja nih, ya Kita ambil aja ya, kita rampok semua ya pakaian naga ya, dari bintang tiga semua Mungkin bintang 3 Atau bintang 2 lah ini Oke okay. Lalu kita taruh naga di sisi bawah ya guys Oke okay. Kita rek langsung saja Langsung saja Kita rek spe sampai, sampai ke air defense nya Masuk ke Oke okay, sementara dua naga lainnya menyusul di belakang guys Dan naga-naga ini masuk guys dengan bergerombol Kita rek spe lagi Beruntung ada dua naga menyusul di belakang sana Oke, okay, sudah sampai masuk ke tengah beberapa naga Oke, okay, masuk juga Oke, okay, masuk naganya oh. oh, dan masuk dan mengenai dua air defense Dan berpisah sekaligus dan harus hancur Kalau tidak kita rexpel tadi pasti mati kedua naga kita guys Oke, okay, akhirnya kita harus memenangkannya Harus dong, masa tidak asnya <laughs> Harus guys, kita harus Baiklah, lalu kita Taruh markinya untuk percepat ya Wah, Saya ingin berduel guys, anjar Anjar, anjar, anjar, anjar Ajar, ajar, ajar oh, Mati, oke okay. Tadi gak kelihatan guys, oke okay. Langsung saja bintangkan tiga semua Oke okay. Sisanya tukang-tukang ini ya guys, kalau nggak sempat Nanti bintangnya malah, malah Kebanyakan 99% Kemudian, yang ya begitulah pokoknya, enggak 100% lah. Kalau satu tukang saja, ya pasti 99% Kalau dua tukang, mungkin 97% atau 98% Oke, di sini kita menampilkan 3 ya guys. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, guys. 100% siap.